Jadi dulu sebelum hadirnya BWA ke Dusun Air Manis ini kami di Dusun Air Manis sangat sulit sekali untuk mencari Al-Quran harus ke kota dengan jangka waktu yang sangat lumayan lama, hampir separuh hari Jadi Dengan hadirnya BWA ini membantu kami, bisa membantu anak-anak kami belajar membaca Al-Quran itu sangat Alhamdulillah sekali. Warga Dusun Air Manis sangat antusias. Saya sebagai ketua RT11 mewakili masyarakat Dusun Air Manis, mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan BWA, donatur-donatur BWA yang telah menyumbangkan hartanya untuk memberi kami Al-Quran untuk anak-anak kami, agar anak-anak kami tidak lagi ketinggalan untuk membaca Al-Quran.